Sementara kekacauan di langit di atas kota unik iblis secara bertahap mulai tenang. Di tempat tertentu yang jauh dari wilayah Suan Timur adalah puncak gunung setinggi 10.000 kaki yang tertutup kabut. Seorang pria berpakaian hijau duduk di atas puncak gunung ini dan matanya yang perlahan tertutup perlahan terbuka pada saat ini. Pola lampu naga hijau melintas di pupilnya ketika mereka membuka. Tampaknya ada raungan naga kuno samar yang dipancarkan, menyebabkan daerah itu bergetar intens. Wajah pria itu cukup tampan. Jika Lindong hadir, dia akan terkejut menemukan bahwa penampilan pria ini adalah dari Raja Naga Hijau King Z, yang dia temui di medan perang kuno. Haha, <tuh -tuh> anak kecil yang menarik. Pria itu tersenyum kecil. Murid-muridnya yang berisi pola lampu Naga Hijau dipenuhi dengan kealamian dan kebijaksanaan. Tatapannya melihat ke depan dan sepertinya menembus ruang saat dia bergumam. Bagimu, Raja Naga Hijau King Z, untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk merobek ruang dan campur tangan, sepertinya orang kecil itu tidak sederhana sama sekali. Ruang di belakang King Zi tiba-tiba sedikit bergelombang. Setelah itu, sesosok manusia muncul. Orang yang datang memiliki kepala yang ditutupi rambut putih dan sangat kuno. Namun, matanya dalam dan tidak biasa. Tangan yang meraih dari lengan bajunya tampaknya dibangun dari batu giok kristal dan mengeluarkan riak reinkarnasi yang samar. Pemandangan yang sangat aneh. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa jika dia memiliki simbol leluhur yang menguakkan? Potensi anak kecil itu luar biasa. Jika dia diberikan lebih banyak pelatihan dan temper, mungkin kekuatannya akan tumbuh ke tahap yang sangat mengerikan. Oh, simbol leluhur yang memangsa juga telah muncul. Sebuah riak muncul jauh di dalam mata pria tua berambut putih itu ketika dia bertanya dengan terkejut. Iya nih, King Zi tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan. Berdasarkan arah teleportasi mereka, mereka harus berusaha untuk mencapai wilayah Dimen. Namun, Tian Yuan Zi berhasil merusak formasi mereka pada akhirnya. Kemungkinan dia akan dikirim ke Chaotik Dimensi. Chaotik Dimensi hu, pria tua berambut putih itu merenung sejenak sebelum tertawa. Aku ingat bahwa sesama Moluo ada di Chaotik Dimensi, kan? Tes-tes. Aku benar-benar penasaran untuk mencari tahu apa yang akan terjadi ketika simbol leluhur yang memuaskan bertemu dengan simbol leluhur yang menyala. King Zhi menyeringai, segera setelah itu, dia berdiri dan mengamati cakrawala. Pandangannya sepertinya telah mencapai ujung langit, ketika warna gelap tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Beberapa waktu yang lalu, aku diserang setelah bangun dari reinkarnasi. Mata pria tua berambut putih itu langsung menjadi fokus ketika dia mendengar ini Dia perlahan mengepalkan kristal seperti tangannya Suaranya sedikit lebih rendah saat dia berbicara Ini, para Imo kan? Ya, haha, setidaknya ada tiga peringkat umum Imo Mereka benar-benar memikirkan aku King Zi tertawa samar Selama perang dunia yang hebat saat itu Leluhur simbol agung menyulut reinkarnasinya untuk menutup celah spasial. Namun masih ada beberapa yimo bersembunyi di dunia ini. Beberapa dari mereka sangat merepotkan untuk dihadapi, dan bahkan ada pangkat yimo di antara mereka, kata pria tua berambut putih itu. Meskipun ada sedikit berita tentang yimo yang muncul selama ratusan ribu tahun terakhir, itu tidak berarti bahwa mereka telah benar-benar musnah. Berdasarkan informasi yang aku peroleh. Yimo yang tersisa ini tampaknya secara bertahap berkumpul secara rahasia. Aku bahkan curiga bahwa mereka telah berhasil menembus celah spasial dan berkomunikasi dengan suku Yimo di luar celah. Mungkin, mereka berencana merobek celah spasial lain. King Zee sangat menghela nafas. Matanya gelap dan suram saat dia bergumam. Sungguh sekelompok makhluk yang menyusahkan. Jika celah spasial lain dibuka, tidak akan ada lagi seseorang seperti leluhur simbol hebat di dunia ini untuk menanggung beban besar ini. Ya, meskipun kita juga telah mengalami reinkarnasi, kita masih belum dapat mencapai tingkat leluhur simbol hebat. Di antara para murid leluhur simbol besar saat itu, yang dengan harapan terbesar untuk mencapai tingkat itu adalah Ice Master, sayangnya, kita belum merasakan riak reinkarnasi dari Ice Master bahkan sampai hari ini, Aku ingin tahu apakah dia telah mati dalam reinkarnasi. Pria tua berambut putih itu menghela nafas pelan. King Zee sedikit mengangguk, kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Matanya melihat ke kejauhan saat dia dengan lembut berkata, tanda-tanda kekacauan sudah mulai muncul. Aku bertanya-tanya apakah kita akan dapat selamat dari bencana besar kali ini. Pria tua berambut putih itu mengangguk pelan tanpa mengucapkan apapun. Perasaan teleportasi melalui ruang benar-benar mengerikan. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang Lindong miliki setelah kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan untuk yang kesekian kalinya. Pikirannya yang kacau tidak membuatnya sadar sepenuhnya. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Dia saat ini bahkan tidak yakin apakah dia hidup atau mati. Keadaan ini berlangsung selama periode waktu yang tidak diketahui. Namun. Sementara kesadarannya berangsur-angsur naik turun dalam kegelapan, Lindong samar-samar bisa merasakan beberapa suara manusia di sekitarnya. Segera setelah itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Untuk beberapa waktu, Lindong berada dalam kondisi yang sepenuhnya tidak sadar dan buram. Namun, dengan aliran waktu, ia menemukan bahwa kendali atas tubuhnya pulih sedikit demi sedikit. Ini menyebabkan dia mendesah lega di dalam hatinya. Dari kelihatannya situasinya, dia masih hidup. Dengan mengandalkan kesadarannya yang kabur, Lindong kadang-kadang bisa merasakan bahwa ia tampaknya dirawat oleh seseorang. Selain itu, orang ini adalah seorang wanita. Tampaknya sejumlah besar waktu berlalu sementara kesadarannya terus berubah dalam kegelapan. Akhirnya, seutas cahaya merobek kegelapan ini dan meresap ke dalam. Menyinari pikiran Lindong yang tak sadar. Kelopak mata berat dibuka setelah perjuangan besar. Akhirnya, celah kecil dibuka. Dan pandangannya yang buram secara bertahap mulai menjadi jelas. Tempat yang memasuki visinya tampaknya kanopi yang relatif kasar dibangun di atas gerobak. Lindung menatap kanopi ini. Sementara pikirannya mulai terbangun. Dan kenangan melonjak seperti air banjir. Kota iblis yang unik. Pertempuran hebat. Teleportasi spasial. Gerbang Yuan. Napas keru udara perlahan meludahkan dari tenggorokan Lindong. Segera setelah itu, dia mengepalkan dan membuka tinjunya. Dia agak ngeri menemukan bahwa tubuhnya sangat lemah. Sementara dia terkejut di dalam hatinya, Lindong dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya. Hanya untuk menemukan bahwa semuanya benar-benar berantakan di dalam. Bahkan mediananya menunjukkan tanda-tanda terdistorsi atau rusak. Cidera seperti itu bisa digambarkan mengerikan. Pikiran Lindong tenggelam dalam ke dalam dantiannya. Di sana, roh Yuan ilusi duduk di cincin naga Yuan. Namun, cahaya keemasan yang ada di sekitarnya berada pada titik paling redupnya. Tampak seolah-olah hendak menghilang. Cedera serius seperti itu. Hati Lindong sedikit tenggelam. Dia jelas tidak berharap bahwa luka-lukanya saat ini sebenarnya akan menjadi serius ini. Jika itu orang lain, kemungkinan orang itu akan lumpuh seumur hidup. Sepertinya aku harus memulihkan diri dengan benar, kata Lindong Pelan. Tubuh fisiknya memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, ketika dia berada di unik Devil City, aura naga langit di tubuhnya telah bergabung ke dalam tubuhnya karena tekanan eksternal. Ini telah menyebabkan tubuh fisiknya diperkuat sekali lagi. Oleh karena itu, luka-lukanya kali ini mungkin serius. Tetapi bukan tidak mungkin baginya untuk pulih jika dia diberi waktu. Aku ingin tahu di mana aku berada. Pikiran Lindong secara bertahap menarik diri dari tubuhnya. Saat dia sedikit mengaitkan alisnya. Dia saat ini jelas sangat lemah. Kemungkinan ada orang yang bisa membunuhnya. Kondisi seperti itu jelas menyebabkan Lindong yang biasanya berhati-hati menjadi sangat tidak senang. Meskipun luka-luka itu serius. Aku seharusnya tidak bisa mengaktifkan Yuan Spirit aku untuk mengendalikan mayat iblis setelah beristirahat selama beberapa waktu. Itu harusnya perlindungan. Lindong menghela nafas lega hanya ketika dia berpikir sampai titik ini. Tidak peduli apa situasinya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin tahu bagaimana Little Marten dan Little Flame. Dari kelihatannya, sepertinya kita telah dipisahkan. Lindong mengepalkan giginya. Ekspresi kejam yang tidak biasa tiba-tiba muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada Little Flame atau Little Marten, aku pasti akan membantai gerbang Yuan di masa depan. Berderak, sementara pikiran ini berkedip-kedip di benak Lindong, pintu yang tertutup rapat ke kereta tiba-tiba didorong dengan lembut. Segera, matanya fokus saat mereka menembak ke arah pintu yang didorong terbuka dari luar. Pintu kereta didorong terbuka, setelah itu. Sosok langsing muncul di hadapan Lindong, itu adalah seorang wanita muda dengan gaun biru pucat. Penampilan wanita muda itu tidak sebanding dengan Kintan atau Ying Huan Huan, tapi dia masih cukup cantik. Namun, pada akhirnya ada ekspresi malu-malu di mata wanita muda itu. Setelah memasuki gerbong, wanita muda itu dengan cepat melihat Lindong yang sekarang terjaga, dan sedikit panik di bawah perhatiannya. Tangan kecilnya berputar ke tubuhnya ketika dia bertanya dengan lembut dan malu-malu. Kamu sudah bangun. Senyum muncul di wajah Lindong ketika dia melihat penampilan wanita muda ini. Dia kemudian mengangguk dari kelihatannya. Dia tampaknya tidak mendarat dalam situasi berbahaya yang akan membuatnya sakit kepala. Dia hanya tidak tahu di mana tepatnya tempat ini. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 832. Cautik Dimensi, Heaven Win Sea region. Aku menemukanmu lima hari yang lalu. Pada saat itu, kamu benar-benar berlumuran darah dan kamu tidak sadar. Namun, aku melihat bahwa kamu masih bernafas dan akhirnya membawa kamu kembali. Di kereta, wanita muda yang cantik itu menatap Lindong dan dengan lembut memperkenalkan dirinya. Aku dipanggil Guya. Lindong, Monagu, terima kasih telah menyelamatkan aku. Lindung mengungkapkan senyum ramah. Dia ragu-ragu sesaat sebelum bertanya. Bolehkah aku tahu jika Miss menemukan ada orang lain yang terluka di sekitar ketika kamu menyelamatkan aku? Dia secara alami bertanya tentang Little Marten dan Little Flame. Guya berpikir sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Ekspresi kecewa melintas di mata Lindung ketika dia melihat ini. Sepertinya dia memang telah dipisahkan dari Little Marten dan Little Flame. Cedera kamu sangat serius. Aku telah mengundang kakak perempuan Gu Yan untuk membantu memeriksanya. Dia berkata. Suara Gu berhenti sejenak. Setelah itu, dia menatap Lindung dengan simpati dan melanjutkan. Dia berkata bahwa kamu tidak akan lagi bisa berkultivasi di masa depan. Lindung sedikit kaget, tapi dia tidak menjawab. Dia jelas mengerti bahwa luka di dalam tubuhnya memang menakutkan. Jika itu adalah individu biasa. Kultivasinya akan hancur. Namun, Lindong bukan individu biasa. Miss Guya, di mana tepatnya tempat ini? Lindong bertanya, ini adalah Pulau Roh Misterius. Jawab Guya, Pulau Roh Misterius. Lindong sedikit mengaitkan alisnya. Segera setelah itu, dia menyelidiki lebih dalam. Tempat ini bukan bagian dari wilayah Suan Timur. Wilayah Suan Timur, nama ini menyebabkan Guya mengerutkan kening dan berpikir lama. Baru kemudian dia tiba-tiba memahami dan menjawab, kamu harus berbicara tentang wilayah Suan Timur dari empat daerah Suan Besar tepat, tempat ini adalah daerah angin laut surga di Laut Iblis Cautik. Sangat jauh dari wilayah Suan Timur, bahkan seorang ahli tahap mendalam hidup akan membutuhkan setengah tahun untuk terbang di sini. Terlebih lagi, itu adalah prasyarat untuk tidak menemui halangan apapun. Petik 2. Cautik Dimensi, Wilayah Surga Angin Laut Nama asing ini menyebabkan Lindung sedikit bingung. Meskipun dia tahu bahwa jarak yang dicakup oleh teleportasi spasial sangat jauh, Lindung masih merasa sedikit kehilangan meskipun karakternya ketika dia menemukan bahwa dia sudah begitu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, keadaan pikiran ini tidak berlangsung lama sebelum Lindung menggelengkan kepalanya dan membuangnya. Karena hubungan mereka dengan Gerbang Yuan telah berkembang ke keadaan seperti itu. Tidak ada tempat di wilayah Suan Timur untuk mereka tinggali. Ini mungkin kesempatan yang sangat bagus sekarang karena dia bisa datang ke caotik dimensi ini. Dia telah mendengar Little Martin menyebutkan caotik dimensi sebelumnya. Tempat ini bahkan lebih besar dari empat wilayah Suan besar. Jelas, tangan gerbang Yuan tidak akan bisa mencapai tempat ini. Memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Caotik Dimensi, Lindong menggumamkan nama ini beberapa kali di dalam hatinya. Saat dia merasakan sensasi aneh yang samar, setelah berpikir lama, kilatan akhirnya keluar dari matanya. Dia tiba-tiba teringat peta energi mental yang diperolehnya dari Menara Simbol Master Kota Yan. Itu memiliki lokasi dua simbol leluhur. Salah satunya adalah simbol leluhur melahap yang telah diperolehnya. Lindung tidak memikirkan simbol leluhur lainnya karena terlalu jauh dari wilayah Suan Timur. Namun, ketika kata-kata caotik dimensi, telah memasuki telinganya. Tiba-tiba ia menggali memori dari dalam benaknya. Saat itu, Little Martin pernah menyebutkan bahwa simbol leluhur kedua pada peta energi mental adalah di Laut Iblis chaotic Simbol Ancestral kedua, bahkan dengan ketenangan lindong, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan kegembiraan liar ketika dia memikirkan hal ini. Kekuatan besar dari simbol leluhur adalah sesuatu yang dia alami sendiri. Jika dia bisa mendapatkan simbol ancestral lain, kekuatannya pasti akan melambung. Selain itu, dia juga akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan grid desolate tablet kepadanya. Sepertinya Chaotic dimensi adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. Guya kaget ketika melihat Lindong, yang wajahnya tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita, dan bertanya dengan suara lembut. haha. Aku baik-baik saja, Lindong menyeringai, sukacita di wajahnya perlahan menarik. Setelah beberapa keraguan, dia bertanya, Nonaguya, apakah kamu memiliki peta laut iblis caotik dengan kamu? Pikirannya memiliki catatan tentang lokasi simbol leluhur kedua. Yang perlu dia lakukan adalah membandingkannya dengan peta caotik dimensi dan dia akan tahu di mana tepatnya simbol ancestral itu. Kamu pasti berbicara tentang peta laut kan? Guya berkedip beberapa kali. Segera setelah itu, wajahnya memerah saat dia melanjutkan dengan malu. Laut Iblis Cautik sangat luas, dan dipisahkan menjadi banyak wilayah laut besar dan kecil. Wilayah Laut Angin Surga ini adalah salah satu daerah yang lebih dikenal. Peta laut yang lengkap sangat berharga, dan aku tidak memilikinya. Yang aku miliki hanyalah peta laut dari Surga Langit Angin Laut ini. Guya mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan menawarkannya kepada Lindong. Terima kasih banyak. Lindong menerima peta laut dan berterima kasih pada Guya. Setelah itu, dia menggunakan energi mental apa yang saat ini dia bisa untuk memindai peta ke dalam pikirannya saat dia menutup matanya. Sesaat kemudian, ada beberapa kekecewaan di matanya ketika mereka dibuka kembali. Jelas, lokasi simbol leluhur kedua bukanlah wilayah laut angin surga ini. Namun, Lindung tidak terlalu tertekan karena ini. Dia sudah sangat beruntung selamat dari teleportasi kali ini. Bagaimana dia masih cukup beruntung untuk langsung mendarat di tempat di mana simbol leluhur kedua berada. Bagaimanapun, masih ada waktu di masa depan. Dan dia perlahan bisa mencarinya. Yang paling penting sekarang adalah pulih dari luka-lukanya. Hanya setelah kekuatannya kembali. Ia dapat menjelajah caotik dimensi ini dan mencari simbol ancestral kedua. Memekik, suara pengereman dipancarkan dari luar sementara pikiran ini terlintas di benak Lindong. Setelah itu, beberapa suara terdengar. Sepertinya kita akan mendirikan kemah dan beristirahat. Kakak laki-laki, Lindong, apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Guya memandang Lindong dan bertanya, Tentu, mungkin juga. Lindong tersenyum dan mengangguk. Setelah istirahat sebentar, sekarang dia memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Dia juga ingin mencari tahu seperti apa caotik dimensi itu. Guya tersenyum ketika dia melihat ini. Wanita muda itu sangat baik. Dia segera maju untuk mendukung Lindong. Sebelum mendorong membuka pintu kereta. Sekelompok orang sibuk memasuki pandangan Lindong setelah pintu kereta didorong terbuka. Mereka mendirikan tenda di tanah datar. Di sekitar tanah datar ini adalah hutan hijau yang subur. Lindong mensurvei daerah itu dari posisinya yang tinggi tetapi tidak melihat laut. Kemungkinan pulau ini relatif besar. Namun, Lindong masih bisa mengendus aroma asin yang hanya dimiliki laut. Kelompok orang yang sibuk di sekitar gerbong juga sesekali melemparkan pandangan mereka ke arah Lindong. Namun, kebanyakan dari mereka mengandung rasa iba. Kemungkinan bahwa mereka telah mendengar bahwa lindung terluka parah dan tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, emosi lindung tidak sedikit terpengaruh oleh tatapan ini. Matanya menyapu sekeliling, dan segera setelah itu, terkejut terlintas di dalamnya. Sebagian besar orang di kam ini adalah anak muda. Meskipun ada sedikit kebanggaan di beberapa wajah mereka, aura mereka semua cukup kuat. Mereka sebanding dengan murid langsung hebat dari empat aula sekte dao. Orang-orang ini tampaknya termasuk golongan yang sama. Sepertinya faksi ini relatif kuat. Lindung diam-diam terdiam di hatinya. Seperti yang diharapkan dari Celtic Dimensi, faksi acak yang dia temui ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Guya, tidak masalah kalau kamu biasanya mengambil kucing dan anjing kecil itu. Namun, kamu sebenarnya sudah menjemput seseorang kali ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Gu Kami adalah tempat untuk memelihara hewan peliharaan? Petik 2. Teriakan agak menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari api unggun ke depan mereka sementara Lindung mengamati perkemahan. Dia sedikit mengaitkan alisnya dan melihat ke arah sumber suara. Dia melihat seorang wanita berpakaian merah mengernyit sedikit di depan mereka ketika dia melihat Guya. Wanita itu sangat cantik. Dia tinggi dan memiliki sosok yang sangat seksi. Lekuk-lekuknya merosot dan menonjol di tempat yang tepat, membuatnya tampak sangat menggairahkan. Ada beberapa pria muda berkerumun di sampingnya, seperti bintang yang menjaga bulan. Kelompok anak muda ini agak kuat, dan wanita berpakaian merah berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Jelas, dia cukup berbakat. Guya memandangi wanita berpakaian merah, saat wajahnya yang kecil memerah sedikit. Seolah-olah dia sedikit marah. Namun, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata, kakak perempuan Gu Ying, dia telah menderita luka serius. Jika aku tidak menyelamatkannya. Bukankah dia hanya sampah bahkan jika kamu menyelamatkannya, akan lebih baik mati daripada tidak bisa berkultivasi. Dia bahkan mungkin menyalahkan kamu karena menjadi orang yang sibuk terlepas dari kebaikan kamu. Apalagi kita tidak akan jalan-jalan kali ini. Akankah kamu memikul kesalahan jika dia akhirnya menahan kita? Wanita berpakaian merah itu mengejek. Wajah kecil Guya terpancing oleh kata-kata kasar ini sampai benar-benar memerah. Namun, dia jelas terlihat terbiasa dengan ini. Yang bisa ia lakukan hanyalah memundurkan tangan kecilnya dan bertemu kata-kata itu dengan diam. Guying, apakah itu akan membunuhmu untuk berbicara lebih sedikit? Sementara Guya diam, pintu masuk ke kam di tengah kam ditarik terbuka. Setelah itu, seorang wanita berpakaian putih pucat berjalan keluar dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Wanita berpakaian putih memiliki penampilan yang melampaui wanita berpakaian merah. Wajah lancip-lancipnya tidak banyak tersenyum, memberinya penampilan yang agak dingin. Apalagi, dia sepertinya memiliki posisi yang relatif tinggi di tempat ini. Wanita berpakaian merah itu hanya bisa diam setelah berbicara. Dia melirik Guya dan Lindong dengan beberapa suka dan jijik, sebelum kembali ke tendanya. Dia adalah kakak perempuan Guyan, yang membantu untuk melihat luka kamu. Dia sangat luar biasa di antara generasi muda klan Gu kami, Guya berkata dengan lembut kepada Lindong. Lindong sedikit mengangguk, dia bisa merasakan bahwa wanita ini cukup kuat, bahkan, dia berada di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam. Ini memang kuat, tidak heran dia memiliki posisi seperti itu. Wanita berpakaian putih berjalan menuju Buya setelah menegur wanita berpakaian merah. Dia menepuk kepala Buya untuk menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke Lindong. Matanya tidak mengandung rasa jijik, juga tidak memiliki keramahan. Paling-paling, hanya ada sedikit simpati karena cedera Lindong ya baik dan suka membantu orang lain. Namun, kami memiliki tugas penting untuk dilakukan kali ini di Pulau Roh Misterius. Apalagi tempat ini tidak damai. Kamu harus mematuhi perintah aku setiap saat jika kamu ingin mengikuti kami. Aku tidak ingin berakhir dengan kerugian karena kamu. Suara wanita berpakaian putih akhirnya menjadi sedikit lebih lembut ketika dia berbicara sampai titik ini. Setelah kita selesai di sini. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, aku dapat mengatur pekerjaan untuk kamu di klan kami. Setidaknya bisa menjadi cara bagi kamu untuk mencari nafkah. Petik 2. Dia berbalik dan pergi tanpa menunggu tanggapan Lindong setelah mengucapkan kata-kata itu. Situasi ini menyebabkan Lindong tertegun sejenak. Baru pada saat itulah dia mengangkat bahu dengan tak berdaya. Dia benar-benar diperlakukan seperti sampah yang tidak berguna. Untungnya.